Assalamualaikum Rahman warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa Ya ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاين الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم شر محدثاتها كل وكل وكل نار Ayyum al-Ikhwa wal-Akhwad Bapak-Bapak Bapak-Bapak dan anak anak sekalian Rahiman Rahimahkumullah Bosan-bosannya kita senantiasa memuji dan bersyukur hariat Allah SWT kembali kita dimudahkan dalam menghadiri majalis ilmu dan ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar yang semua orang tidak merasakan kenikmatan tersebut. Alhamdulillah masih dikumpulkan dalam majelis ilmu. Baik, maka Allah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kaidah yang sangat penting dalam agama kita. kaidah yang berbunyi. Al-Jaza. Injin sil amal. Balasan. Sesuai dengan. Jenis. Perbuatan. Ya. Yeah. Jadi balasan itu setimpal atau sejenis amal perbuatan. Ini kaidah yang sangat penting dalam agama kita. Kaidah ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Ya. Yeah. Dan siapa yang menanamkan kaidah ini dalam dirinya, maka ini akan bisa membentengi dirinya untuk melakukan dosa dan maksiat atau hal-hal yang tidak baik karena dia mengetahui dosanya. akibat perbuatan yang dia lakukan apakah misalnya baik maka balasannya juga baik kalau jelek atau ya sesuatu yang buruk maka balasannya juga seperti itu pula Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting yang hendak yang hendaknya uh, kita mengetahui jam sekalian Karena kaidah ini itu bisa membantu kita juga untuk melakukan ketaatan itu pula bisa membantu dalam meninggalkan dosa ya yeah. jadi al jaza injinsil amal balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau baik balasannya baik pula, kalau jelek ya balasannya jelek pula. Dan ini semak nafir Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita hafal semua dalam surah an-Nabah, sebagai balasan yang setimpal. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya neraka Jahannam di orang-orang yang melampaui batas maka setelah itu Allah berfirman jazaa'uw sebagai balasan yang setimpal ya yeah. maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala tentang ayat ini kata beliau hadzal ladzi daru ilaihi min hadzihil uqubah Bukankah malihim alfasid Allah Taala yang malu malu di dunia sama kalau mujahid mau kata beliau Rasulullah ta'ala, Alaihi siksaan yang sedang mereka alami itu merupakan hasil dari amal perbuatan mereka yang rusak yang mereka lakukan ketika ketika di dunia. Jadi mendapatkan siksaan di hari kiamat itu sesuai dengan apa amalan yang buruk. Ya, jadi melakukan amalan buruk maka mendapatkan juga balasan yang yang tidak baik. Dan ini juga ya semakna dengan pepatah Arab, kata tadi tudang. Sebagaimana engkau melakukan atau berbuat, seperti itu pula, ya, yeah. engkau dapatkan. Bagaimana engkau telah melakukan, berbuat, maka seperti itu pula, berbuat. Atau engkau akan dapatkan balasannya. Jelas ya? Baik. Dan ini juga semakna dengan perkataan Abdullah bin Aswad r.a. kata beliau terdapat dalam kitab Sifatul Sokwa 1 halaman 408 kata beliau man zara'a khairan bayu ayah, ayah sudah rohbatan ya yeah. barang siapa dia akan bahagia siapa yang menanam kejelekan dia akan menyesal Kemudian kata beliau. Berikutnya. Walikulli zara'in mitluma zara'an. Kata beliau. Dan setiap orang yang menanam itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia tanam. Kalau kebaikan kita tanam, kebaikan kita dapatkan. Kalau kejelekan, kejelekan juga, kita dapatkan. Likulli okay. zara'in mitlumazara, ah. kalau baca apa bahasa Bugisnya, ini natu matanengnya, loloengi aga nataneng, ya kode cerita tanang, deci tapolea, nari koja aja masgalian, jama toto loloeng, jelas ya? Ini kaidah yang sangat penting dalam agama kita, dan ini banyak sekali dalilnya, ya dalil tentang kaidah ini sangat banyak sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan sunnah yeah. min mi'ati al min jinsil amal khair ya beliau menyatakan mereka para ulama mereka berkata bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah itu telah menunjukkan lebih dari 100 dalil yang menerangkan bahawasanya apa? Ya, yeah, balasan sesuai dengan perbuatan di dalam perkara kebaikan maupun dalam perkara keburukan. Kamalat Allah jaza awmifah yeah, ko. Ya, sebagai balasan yang setimpal kata beliau, yaitu biv ko amalihim wahadatabitun syar'an wa kadran. Kemudian kata beliau ta'ala ya sebagai balasan yang setimpal maksudnya sesuai dengan amal perbuatan mereka dan ini tabit berdasarkan syariat kita maupun takdir atau kenyataan banyak dalil ya yang menjelaskan kaidah yang sangat penting ini bahwasanya aljaza min jinsil amal balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kalau baik, baik pula. Kalau jelek atau buruk, ya, jelek pula. Baik kita beberapa dalil tentang kaidah ini. Di antaranya dalam surah An-Naml ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman Hal tu jazawna illa makuntung satu yang pernah kita kerjakan. Disebutkan oleh Imam Al Qurthubi rahimahullah taala kata beliau, iaitu illa yeah. jaz aamalikum. Kalian diberikan balasan kecuali apa? Balasan dari amalan-amalan kalian itu dari amalan-amalan amalan-amalan kita. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, balasannya juga baik dan sebaliknya. Itu dalil yang pertama. Dan dalil yang menunjukkan kaidah ini dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hal jazaul ihsan iya tidaklah balasan kebaikan kecuali apa? kebaikan pula jadi balasan kebaikan itu kebaikan pula disebutkan oleh Imam Al-Baghawir ta dalam tafad tentang ayat tahu manah sana hidup itulah Ya, tidak ada balasan orang yang berbuat kebaikan di dunia. Melainkan akan memperoleh kebaikan pula di akhirat. Ya, jadi tidak ada orang yang melakukan kebaikan di dunia. Melainkan dia akan apa? memperoleh kebaikan pula di, di hari kemudian. Kenapa? Al-jazah minjin amal. Ya, Balasan sesuai dengan apa? Amal perbuatan kita. Itu dalil yang kedua. Kemudian diantaranya juga dalilnya tentang kaidah ini dalam surah Al-An'am 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman man ja bil hasanati falahu asyru Barang siapa yang membawa amal kebaikan, maka dia mendapatkan 10 pahala. 10 kali lipat pahala. Kemudian pemanja bisai illa mitlaha wahum la Dan barang siapa kata Allah ya, yang membawa atau mengerjakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan buruk maka dia tidak diberi pembalasan melainkan apa yang setimpal dengannya Jadi kita diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau baik, baik pula dan sebaliknya. Itu dalil yang ketiga. Banyak sekali ya. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim tadi menyebutkan lebih dari 100 dalil menunjukkan apa? Ya, kaidah ini. Baik diantaranya juga dalilnya dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya yeah. dan jangan, jangan, jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah ya yeah. lalu Allah apa menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri mereka itulah orang-orang yang orang-orang yang fasik ya yeah. kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau La tansa'u zikrullah wayunsiyakum wayunsiakumul amal lima salihii anfusikum allati tanfa'ukum fi ma'adikum kata beliau rahimallahu ta'ala tentang ayat ini kalian lupa mengingat Allah ya yes. sehingga apa menjadikan kalian lupa kepada amal soleh yang akan bermanfaat bagi kalian di hari kembali kalian yakni di hari di hari kemudian yeah. kemudian kata beliau fainal jaza minjinsil amal karena balasan itu sesuai dengan apa amal perbuatan ya yeah. dia lupa kepada Allah Allah pun apa membalas yang serupa jelas ya baik itu dari dalam Al-Quran banyak sekali dalilnya adapun di dalam hadit diantaranya disebutkan hadit yang dirawatkan oleh Imam al-Hakim dan disuaihkan oleh al-Dahabi rahimallah ta'ala ketika Jibril alaih salatu datang kepada Nabi SAW dan berkata ini potongan haditnya kata Jibril وَعْمَلْ مَا شِعْتَهْا فَإِنَّكَ مَجَزِيٌ بِهِ Lakukanlah wahai Muhammad Sesuai yang engkau kehendaki Sesungguhnya engkau akan apa? Dibalas dengan perbuatanmu tersebut Oke. Lakukan apa yang engkau kehendaki Tapi apa? Engkau akan dibalas dengan perbuatan tersebut Itu diantara darinya Baik Begitu pula sebutkan juga uh, salah satu riwayat dalam kitab Alam An-Nubala seorang tabi'in dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah yaitu Said Said bin Jubair rahimallahu taala ketika dia akan dibunuh oleh siapa Al-Hajjaj bin Yusuf Ya, yeah. maka Al-Hajjaj berkata kepadanya, Ikhtar, Wahai Sa'id, pilihlah. Aya kit Turidu an aktulak. Wahai Sa'id, pilihlah bentuk kematian yang engkau inginkan agar aku membunuhmu dengan cara tersebut. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf. Ingin membunuh siapa? Said bin Jubair. Dan menyatakan, pilih Said. Cara apa yang kau inginkan? Ya. Yeah. Maka, apa kata Said bin Jubair? Beliau membalas atau menjawab dengan apa? Ya. Yeah. Jawaban yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Pentingnya atau ya. Yeah. Masuknya pada ka'idah al-jazah min jinsil amal. Kata beliau, Said bin Jubair, Ikhtar linafsika ya hajjad. Ya, yeah, engkau yang pilih wahai hajjad. Cara apa ya? Engkau ingin membunuh saya. Engkau yang pilih. Kemudian kata beliau, Fawallahi ma tapatuluni fitlatan illa fataltuka fatlatan fil akhirah kata Said bin Jubair, semoga Ya, yeah, pilihlah, engkaulah yang pilih. Maka kata beliau, demi Allah, engkau tidak akan membunuhku dengan apa? Dengan satu cara pembunuhan atau kematian yang engkau inginkan, melainkan aku juga akan membunuhmu nanti dengan cara yang sama di hari kemudian. Jelas ya? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa? amal perbuatan kita. Ya yeah, banyak dalil ya yang menjelaskan kepada kita tentang apa yeah, dalil kaidah ini. Baik. Sekarang kita masuk contoh penerapan kaidah ini. Ya, yeah. ini juga banyak sekali contohnya. Di antaranya yang pertama musibah musibah dan sakit misalnya ini ketika seorang hamba itu apa ya ridho terhadap musibah yang Allah beri ya, balasannya apa Allah juga ridho kepadanya nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Ibnu Majah dan disesankan oleh Syekh Khalbani rahimahullah ta'ala, kata Nabi SAW inna idhamil jaza ma'idhamil bala sesungguhnya, besarnya pahala itu sesuai atau bergandengan dengan besarnya ujian jadi kalau kita menginginkan pahala yang besar, persiapkan diri kita apa? untuk diuji kemudian Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum Dan jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum maka Allah kenapa memberikan kepada mereka bala ujian cobaan Jadi ujian semua sekalian yang kita alami itu di antara salah satu apa? Ya, bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan berburu sangka ketika kita mendapatkan cobaan demi cobaan, ujian demi cobaan, ujian demi ujian. Itu berarti Allah masih apa? Kita yang kepada kita. Kemudian, kata Nabi SAW, "Barang siapa yang ridho, maka dia mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang benci atau murka, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." ya perhatikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita ridho terhadap musibah yang kita alami, Allah akan ridho kepada kepada kita dan sebaliknya. Baik. Kemudian di juga contoh penerapan kaidah ini bahwasanya orang yang paling dahulu beriman merekalah yang paling dahulu mendapatkan kemuliaan. Ya, atau mereka lah yang paling dahulu masuk ke dalam ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ini berdasarkan firman Allah dalam surah al waqiah ayat 10 dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu yang paling dahulu apa? mendapatkan kemuliaan ya. disebutkan oleh ibnu Kathir rahimahullah ta'ala kata beliau dan yang dimaksud kata beliau dengan orang-orang yang paling dahulu adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan. Jadi mereka bersegera melakukan kebaikan. Sebagaimana yang telah diperintahkan. Kemudian kata beliau, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa magfirati Rabbikum wa jannatin lil muttaqin. Ya, bersegeralah kepada ampunan Arab kalian, serta surga yang luasnya, seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana juga firman Allah, kata beliau, sabi'aku ila ya. maghfirati berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari rob engkau dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi sediapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya maka kata beliau berikutnya, فَمَنْ سَبَقَوْا إِلَا Kata beliau rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berlomba-lomba di dunia ini atau yang paling dahulu berbuat kebaikan, maka di akhirat nanti ia akan termasuk orang-orang yang paling dahulu mendapatkan kemuliaan di akhirat. ya. Yeah. Kenapa kata beliau, min jinsil "karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan apa amal perbuatan kita"? Ya, yes, sebagaimana engkau berbuat, maka engkau akan mendapatkan balasannya pula. Oleh karena itu, kata beliau, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, 'Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, 'Allah dan didekatkan kepada Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang bersegera melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan apa? Segera mendapatkan kenikmatan di dalam di dalam surga. Nah, itu contoh penerapan kaidah al-jazaa' min jinsil Banyak sekali ya contohnya baik. Di antaranya juga contoh penerapan kaidah ini Ya. barang siapa yang mencari-cari aib om. maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari aibnya juga Allah akan membuka aibnya juga siapa yang suka mencari aibnya orang maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka juga aibnya dan ini berdasarkan hadis yang diruatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala kata Nabi sallallahu wasallam ya ma'syaroman ma aslama bil lisani wahai orang-orang yang berislam dengan lisannya saja ya yeah. dengan ucapan kemudian namun keimanan apa belum sampai ke hatinya ya yeah. maka kata beliau janganlah La tu'tu, tu'tu al-muslimin wala tu'iruhum. Janganlah menyakiti kaum muslimin, jangan mencelah mereka atau jangan menghina mereka. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'u auradihim. Dan jangan pula mencari aib-aib mereka. Jangan Membongkar aib-aib mereka. Atau jangan memata-matai aib-aib mereka. Kemudian kata Nabi SAW. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ Ya, karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sama muslim, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Ya, Allah akan membuka aibnya. Jadi, siapa yang suka mencari aib orang lain? Ya, Allah akan membuka juga aib. Kemudian, kata Nabi SAW, "Apa Allah Allahu wa rahthahu rahli, dan barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, maka dia akan membongkar ya, atau Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya." perhatikan ya. Oke, qal jasa amal. Siapa yang mencari abu saudaranya, maka Allah akan apa? Mencari-cari juga aibnya. Allah membuka aibnya. Karena itu dia disebutkan oleh Ibrahim an-Nahi dalam kitab Sifatul Sawwa kata beliau, "Inni la arasyai'a mimma yu'abu." aku benar-benar melihat suatu aib. Fa yamnauni min illa mukhafatan an kemudian kata beliau tidak ada yang menghalangiku untuk membongkar aib tersebut untuk menyingkap aib, ter aib tersebut kecuali apa karena khawatir aku akan tertimpa ujian karenanya yeah. jadi hendaknya kita aib aib kita sendiri yang boleh jadi, aib kita banding aib saudara kita yang kita cari-cari aibnya. Okay. Periksa kesalahan kita. Periksa aib-aib kita sendiri. Bagaimana pepatah menyatakan apa? Semut di seberang lautan. Kelihatan. Gajah di dipelupuk mata. Tidak kelihatan. Tidak nampak. Semut yang sangat jauh kita bisa lihat. Aib saudara kita kita bisa lihat, tapi gajah di puluh puluh mata kita tidak bisa lihat. Aib kita kita tidak bisa lihat, tapi aib saudara kita, ya, kita bisa lihat. Dan ini juga, ya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taalaan dalam kitab ada bunyimu hari ini Sahih. Sebutkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Kata beliau... Yubesiru ahadukumul fadata fi ayni akhihi. Wayansal jidla awil jid'a fi ayni nafsihi. Salah seorang dari kalian itu dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya. Tetapi dia lupa akan batang kayu yang besar yang ada di pelupuk matanya sendiri. Tapi saya melihat aib orang lain, tapi aib kita sendiri, kita tidak bisa melihatnya. Jadi, jamaah sekalian, siapa yang mencari aib kaum muslimin atau membuka aib kaum muslimin? Ya, seorang muslim, maka pasti Allah akan apa membuka juga aibnya. Dan ini benarlah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Ta'ala dalam kitab Al-Wabil Sayyid. Halaman 49 kata beliau Man'amala khalqahu barang siapa yang menyikapi makhluk Allah ya yeah, orang lain atau manusia dengan suatu sifat atau dua dengan suatu sikap amalahullahu bi dunya Maka Allah akan apa? menyikapinya dengan sifat tersebut pula di dunia dan di akhirat. Oke, okay. Kalau kita suka membuka aib orang lain, maka kita akan dibuka juga aib-aib kita. Kenapa? Al-jazah min jin aman. Baik. Kemudian contoh berikutnya, ini banyak sekali ya, contoh penerapan kaidah ini. Di antaranya juga barang siapa yang melapangkan kesusahan atau ia memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan juga urusan-urusan mereka. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan apa? Melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Kemudian, "Wa man yassara 'ala muksirin" Ya sarallahu, ya sarallahu alaihi fid wal -akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan ya orang yang kesulitan Ini dalam masalah utang Ataupun selainnya Maka Allah akan memudahkan baginya Kesulitan di dunia Dan di negeri akhirat Kemudian waman Barang siapa yang menutup aib seorang muslim Maka Allah akan tutup aibnya Di dunia apa? di dunia dan negeri akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi auni 'abdi makaanul 'abdu fi auni akhihi." Ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba sebagaimana atau uh, ya sebagaimana apa? Selama hamba itu menolong saudaranya. Baik. Itu ya. Jadi siapa yang memudahkan, Allah akan memudahkan urusannya. Ya. Baik, di juga contoh penerapan kaidah ini yaitu barang siapa yang mempersulit atau membahayakan maka dia akan dipersulit juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita persulit orang lain, Allah juga akan persulit urusan-urusan kita. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yushaqqiq Barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan apa? Mempersulit urusannya pada hari kiamat. Di hari yang telah disebutkan, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, dorra Allah, dorra wa man Barang siapa yang membahayakan orang lain, niscaya apa, Allah akan membahayakan dia. Dan barang siapa yang mempersulit, maka Allah akan persulit dia. Yeah. Jelas, ya Jelas sama sekalian. Bahwasannya, balasan itu sesuai dengan apa? Amal perbuatan kita. Banyak sekali ya contoh penerapan ini. Di antaranya juga, ya, lembut dan kasih sayang. Siapa yang menyayangi, maka akan disayangi oleh Allah. Dan ini disebutkannya di dalam hadith siwat Imam Al-Hakim dan disoikkan Syekh Al-Bani. Kata Nabi SAW, Irhamu menfil'arq يَرْحَمْكُمْ sama, Ya sayangilah makhluk yang di bumi misdaya yang di langit akan menyayangi kalian. Oke, ya, Kalau kita menyayangi seseorang maka kita akan disayangi apa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sayangi apa yang ada di dunia maka yang di langit akan menyayangi kita. Nah, ini banyak sekali ya dalil tentang hal ini. Di antaranya juga kata Nabi SAW Hadith riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La yarhamullah man la yarhamun nas. Menyayangi seseorang, atau Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Siapa yang tidak yeah, menyayangi orang, manusia, maka Allah tidak akan menyayangi mereka. Kenapa? Balasan sesuai dengan apa? Amal perbuatan. Baik, diantaranya juga Contoh penerapan kaidah ini, siapa yang membangun masjid maka dia akan dibangunkan juga semisarnya di di surga. Ini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad An-Nasai bisa dilihat juga dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, bana lahu mitlahu Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka niscaya Allah akan akan apa membangunkan untuknya yang semisal dengannya di surga ya kita membangun masjid maka Allah akan membangunkan juga kita di di surga kelak kenapa al jaza insin amal ya balasan sesuai dengan apa amal perbuatan Di antaranya juga contoh penerapan ini ya bunuh diri ini ya yang disebutkan juga hadits riwayat Imam Muslim Kata Nabi SAW, Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, misalnya dia akan diadab, disiksa dengan apa? Dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat. Jadi kalau dia membunuh dirinya minum racun, nanti di hari kiamat seperti itu pula. Dia bunuh diri, menusuk-menusuk menusuk dirinya, misalnya, atau dia lompat dan seterusnya, seperti itu pula apa? Dia akan membunuh dirinya di hari kiamat. Karena balasan sesuai dengan apa amal perbuatan, baik banyak sekali jamaah ya, sekalian e, contoh penerapan kaidah ini dan ini juga ya terjadi kenyataan. Ya, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ya kaidah ini betul-betul ya terjadi. Disebutkan ini ada beberapa kisah ya bisa ini disebutkan dalam kitab al-jaza min jinsil amal pada ya, masa kecilnya Az-Zamakshari dia memelihara burung jadi dia memelihara burung kemudian dia mengikat ya burung itu mengikat kakinya satu Dia ikat satu Kemudian burung itu apa? Dia berusaha ingin terbang. Maka apa yang terjadi? Ternyata burung tersebut, kakinya patah satu. Kemudian burung itu terbang. Kemudian ada yang menyatakan kepada beliau, ya, sebagaimana engkau telah memotong kaki burung tersebut, maka Allah akan memotong apa? Kaki mujur. Maka apa yang terjadi dengan sekalian? Betul ya. Ketika dia melakukan perjalanan menuju Makkah, dia dapat lubang kakinya masuk ke lubang satu. Ya akhirnya dia pun patah. Ini yang sesuai dengan apa? Amal perbuatan. Disebutkan juga di kitab yang sama. Yeah. bahwasanya ada seorang anak. Dia... Sudah capek mengurus bapaknya yang sudah tua. Sudah lama dia urus. Bapaknya sudah tua. Dia capek mengurusnya. Maka dia menggendong bapaknya ke tempat yang jauh. Jauh dari keramaian. Sampainya di sana. Maka bapaknya bertanya. Ya, kamu mau apa? Nak? Kamu mau ngapain saya? Maka... Anaknya berkata, wahai ayah, saya ingin membunuh engkau. Dia ingin membunuh ayahnya. Kemudian jawab sekalian, apa kata ayahnya? Wahai nak, kalau kamu ingin membunuh saya, maka bunuh saya di dekat batu yang besar itu. Anaknya herang-herang ya. Kata bapaknya, kalau kamu ingin bunuh saya, bunuh saya di dekat batu yang besar itu. Maka kata ayahnya, karena saya dahulu juga membunuh bapak saya di dekat batu tersebut. Ya. Yeah. Al-Jaza, insil al, Balasan sesuai dengan apa? Amal perbuatan, jam sekalian. Dan banyak ya kisah-kisah yang nyata tentang hal ini. Di antaranya juga kisah yang disebutkan dalam kitab Niha Yatotolimi. Ya. Yeah. Di situ disebutkan ada kisah seorang laki-laki yang kaya. Ya. Yeah. Tapi bapaknya meninggal, maka tinggal berdua dengan apa? Ibunya. Jadi dia merawat ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala yeah, memberikan rezeki kepada laki-laki tersebut, akhirnya dia pun bisa apa? Menikah. Tapi ternyata dia menikahi wanita yang tidak baik akhlaknya dia menikahi wanita yang tidak baik akhlaknya. Maka berjalan waktu jam sekalian wanita ini tidak menyukai ibu dari laki-laki tersebut. dia tidak menyukai. Maka berjalan hari ibu laki-laki ini dia terkena penyakit. Penyakit gila-gila. Maka wanita tadi istri laki-laki tadi itu sakit apa? Semakin membenci ibu mertuanya. Ya. Karena sudah sudah sakit, gila-gila juga. Maka istrinya ini atau wanita ini berkata kepada laki-laki tersebut, tinggal dua pilihan. Saya kasih kamu dua pilihan. Pilih saya atau ibumu. Paham maksudnya, kalau pilih saya berarti singkirkan ibumu. Kalau kamu pilih ibumu, berarti saya yang harus pergi. Maka laki-laki ini, sekalian, dia menasihati istrinya, dan dia bingung. Akhirnya di tengah malam, syaitan-syaitan pun datang membisikkan. Dia pun menuruti hawa nafsunya. Dia lebih, lebih memilih siapa? Lebih memilih istrinya daripada ibunya. Maka apa yang terjadi di tengah malam? Yeah, dia pun masuk ke kamar ibunya. Dan dia menggendong, dia menggendong ibunya naik ke atap rumah. Apa yang mereka lakukan, jangan sekalian. Apa yang dia lakukan. Dia melempar ibunya ke bawah. Dia membunuh ibunya. Maka ibunya pun meninggal. Dan orang-orang sekitarnya tidak mengetahui bahwasanya dia membunuh ibunya. Ya maka hari pun berjalan jemaah sekalian laki-laki ini ya dia tidak apa tidak merasa bersalah dia aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dia merasa aman maka hari pun berjalan jemaah sekalian ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit kepada laki-laki tersebut seperti penyakit yang dialami oleh ibunya sama sakit gila-gila juga. Akhirnya apa? Istrinya pun tidak suka juga kepada laki-laki tersebut. ya yeah. Maka apa yang terjadi? ya yeah, Di waktu yang sama tengah malam, dia pun laki-laki ini -laki, naik di atap rumah juga. Dan dia melemparkan dirinya ke bawah. Dia bunuh diri. Beliau. beliau. Jadi dia membunuh ibunya. Maka dia pun apa? membunuh dirinya sama seperti cara dia membunuh ibunya. Kenapa? Al-jaza injin sil aman. Baik dimas sekalian. banyak sekali ya e, apa namanya contoh-contoh penarapan kaidah ini dan kisah-kisah yang nyata tentang kaidah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dahan dan kesempurnaan dalam dalam agama kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bahkan segala urusan-urusan kita, Sekira sampai di sini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon dimaafkan, guna, wahana Kebahagiaan, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim,